Wong tua kepengen bahagia anak. Akhirnya ditukar mainan Tapi anak ini punya cara sendiri untuk bahagia dengan mainan itu. misalnya di predali. Lah, <laughs> nah, uang tua harus ngelorong tidak mungkin. Dia bahagianya dengan cara uang tua ini orang wamu. Lu tak larang-larang bu predali. Berarti dia sebagai subjek membahagiakan dengan cara yang tidak digendaki ah, nah. anak. Wah, di predali kok kepengen seru mainan aku. lo. Di preteli. Karena boculah ngamu kalau seneng, corak senengnya di beradeli, berdi beradeli. Kau harus senengnya beradeli kok. Akhirnya boculah ya, sekarang orang-orang berdua marah, marah itu. Untung caci ini aku ray bantah. Wei, saya kiki kue meni seneng rokok, arnya seneng disimpen lupa diobong ya jawab. Eh jawab, najer seneng diobong, mau disimpan? Saya kiki caci li seneng mainan, tapi disimpan lupa di Iku pengiranan uang sini jadi tontonan. Pensiung bapak, aku sadar, kadang seneng.